Penthouse 3 Episode 13 Predictions and Spoilers Episode 12 drama Penhouse yang telah tayang, masih tetap menyimpan misteri. Meskipun penjahat utama dalam drama ini, Joe Dante telah meninggal karena ditembak oleh Sim Suryon dan jatuh ke air mancur Hera Palace. Sesaat setelah itu, kita melihat bom yang dipasang Joe Dante meledak satu persatu menghancurkan bangunan megah Hera Palace. Namun yang membuat penonton penasaran adalah Sim Suryon yang masih berada di dalam penthouse di puncak bangunan Hera Palace. Karena Hera Palace runtuh setelah terkena bom, apakah Sim Suryon masih bisa selamat atau ikut terjatuh dan terkubur di dalam bangunan Hera Palace? Pertanyaan itu pasti akan terjawab di episode 13 drama penthouse season 3 nanti. Namun jika dipikirkan lebih matang lagi, tidak mungkin Sim Suryon dan Logan Lee menghadapi Joe dan Tae tanpa sebuah rencana yang matang. Sim Suryon pasti telah memikirkan segala macam halnya bersama dengan Logan Lee. Jadi Sim Suryon pasti sudah berpikir jika Joe dan T akan membawa bom ke tempat itu. Sim Suryon pasti melakukan hal yang sama dan memata-matai sekretaris Joe yang membuat bom karena pengalaman insiden pengeboman Logan Lee sebelumnya. Jika dilihat kembali adegan saat Sim Suryon menodongkan sebuah pistol, Sim Suryon terlihat menembak sebuah jendela besar di penthouse. Hal itu sepertinya dilakukan oleh Sim Suryon dengan sebuah alasan yaitu jendela besar itu bisa digunakan untuk kabur. Jadi kemungkinan besar Sim Suryon pasti akan selamat dari tempat itu. Karena bom itu masih memiliki waktu sekitar 3 menit untuk meledak. Jadi Sim Suryon masih bisa menggunakan waktu 3 menit itu untuk menyelamatkan diri. Kemudian, episode 13 sepertinya akan dimulai dengan kerusuhan yang terjadi karena proses evakuasi seluruh orang dari Hera Palace. Sebagian besar orang akan panik karena mendengar ada bom di tempat itu. Sokyung sepertinya tidak ingin keluar dari Hera Palace karena masih mengkhawatirkan Sim Suryon, namun Sokhun berusaha membawa Sokyung pergi keluar. Sementara itu Sim Suryon terlihat memegang foto Sokyung dan Sokhun karena merasa tidak ada harapan lagi. Namun Sim Suryon pasti diselamatkan oleh Logan Lee entah dengan cara apapun. Logan Lee pasti tidak akan membiarkan Sim Suryon menghadapi Joe dan sendirian karena setelah memberi pengumuman ada bom di Hera Palace, Logan Lee pasti segera menuju penthouse untuk memastikan Sim Suryon selamat. Logan Lee akan membawa Sim Suryon keluar dengan lift yang ada di penthouse karena ada waktu sekitar 3 menit untuk turun ke bawah. Namun Logan Lee sepertinya akan menyembunyikan fakta bahwa Sim Suryon masih selamat. Selain itu, Sim Suryon juga mengalami luka yang cukup parah di kakinya karena diserang oleh Joe Dante. Jadi Sim Suryon pasti masih dirawat di sebuah rumah sakit. Selanjutnya, Chon So Jin terlihat memakan buah dengan santai dengan tatapan jahatnya. Chon So Jin sepertinya memang tidak berubah jadi gila sepenuhnya. Namun selama ini Chon So Jin berpura-pura jadi gila untuk menghindari penyidikan polisi. Selain itu tempat Chonso Jin dirawat adalah di Chongah Medical Center dan tentu saja semua orang tunduk pada Chonso Jin karena rumah sakit itu milik Chonso Jin. Jadi bisa saja dokter di sana membuat laporan palsu terkait demensia parah yang diderita Chonso Jin. Chonso Jin mungkin saja memang menderita demensia namun tidak separah yang diberitakan. Jadi Chonso Jin tetap akan mengalami gangguan ingatan namun dengan segera dia akan tersadar. Hal ini bisa terlihat dari Chon So Jin yang kembali menuju tempat Oh Yun Hee meninggal. Sambil menyetir Chon So Jin berkata jika dia harus menyelamatkan Ha Eng Byul. Sepertinya Chon So Jin akan kembali ke sana dan akan ada sebuah fakta yang terungkap terkait kematian Oh Yun Hee. Atau bisa saja ini semua adalah rencana dari Sim Suryon dan Logan Lee untuk membuat ingatan Chon So Jin tentang Oh Yun Hee kembali. Karena pada salah satu scene kita bisa melihat Ha Eng Byul dibawa oleh beberapa orang. Sepertinya para rentenir itu membawa haeng atas perintah Sim Suryon dan Logan Lee. Logan Lee sepertinya akan memimpin Chong-a Group karena Sim Suryon telah meninggal sementara Chon So-jin masih dirawat di rumah sakit. Kemudian ha Yun Chul sepertinya akan sadar dari komanya dan akan menemui Berona di sebuah kafe. Berona sepertinya akan berpamitan kepada ha Yun Chul karena Berona akan melanjutkan kuliahnya di Amerika. Selain itu, Berona kembali menangis mengenang kematian Oh Yoon Hee. Namun Hyun Chul pasti akan menenangkan Berona. Hyun Chul juga akan menangis setelah mengetahui jika Berona akan kuliah di Amerika. Episode 13 ini akan kembali berfokus pada cerita Chon Soo Jin. Entah apa yang Chon Soo Jin cari di sebuah apartemen. Namun sepertinya Chon Soo Jin menyembunyikan sesuatu di tempat itu. Apakah benar Chon Soo Jin menyembunyikan Oh Yoon Hee selama ini di tempat itu? Karena pada salah satu scene, Chon So Jin terlihat mengambil sebuah HP, dan itu adalah HP milik Oh Yoon Hee. Selain itu pada scene selanjutnya Chon So Jin juga terlihat bercermin dan mengatakan jika dirinya adalah Chon So Jin. Dan jika Chon So Jin berkata seperti itu, hal ini berarti Chon So Jin benar-benar telah menyembunyikan sesuatu yang besar selama ini. Apakah Chon So Jin benar-benar menyembunyikan Oh Yoon Hee selama ini? Bagaimana menurut kalian,